Kami lari ke arah yang sama, dari arah Sifam muncul. Dan saat kami tiba di sana, bibi Sarita terbaring di tanah. Dia sangat terluka. Jika bibi Sarita tidak ada di sana, siapa lagi yang akan menolong Sifam. Bibi Sarita menyelamatkan hidup Sifam. Tapi aku tidak mengerti, mengapa para penjahat itu menyakiti bibi Sarita. Dia tidak bersalah kepada mereka. Dia kan sangat baik. Dia menyelamatkan Sifam. Mengapa mereka menyakitinya? Nimboli? Nah, Bu Sarita baik-baik saja. Kau tidak perlu mencemaskannya lagi. Mereka sudah menyakiti Bu karena dia sudah menggagalkan rencana penculikan Sifam. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa mereka ingin menculik Sifam? Bagaimana bisa kesalahan? Kita ingin menculik Nimboli, tapi malah menculik anak ini Mereka tidak ingin menculikku Mereka ingin menculik Nimboli Aku memakai pakaian Nimboli Itu sebabnya mereka menculikku Saat mereka menyadari kesalahan mereka, mereka mulai bertengkar. Mereka bilang, "Kenapa mereka bisa salah menculik Nimboli?" Sifon, apa yang kau katakan? Ini semua kesalahanmu, Nimboli. Jauhi ibuku. Ibu, kenapa kau sangat peduli padanya? dia aku diculik bu. Mereka akan menghabisiku. Kalau Bibi Sarita tidak datang, aku akan sudah tiada. Jangan katakan itu nak. Syukurlah kau aman nak dan kau tidak terluka. Jagdis kita harus melapor ke polisi. Satu hal yang sudah jelas. Nimboli tidak aman Iya Nandi, aku akan mengurusnya Kalau begitu, para penjahat itu berpikir Sifam adalah Nimboli Nimboli hampir dalam bahaya Ada apa dengan kalian semua? Karena dia para penjahat itu menculikku Mereka menyiksaku Dan aku hampir tiada Tapi kalian semua mencemaskan dia tidak ada yang peduli denganku Aku benci kau nih Mami Sifam Sifam Jangan katakan itu nak Lihat ibumu Sifam Apa mungkin kami tidak peduli kepadamu Tentu kami peduli nak kami semua sangat peduli padamu Lalu Kau anak yang sangat berani Sifam Kau menghadapi insiden yang sangat buruk Tapi kau tetap kuat dan berhasil lari dari para penjahat itu Dan mengatakan kepada kami di mana Sarita Baru kita membawanya ke rumah sakit Dan merawatnya juga Jadi kau pun menyelamatkan bibi Saritamu Kau tahu keberanian yang kau tunjukkan, semua orang memujinya Tapi mereka hanya mencemaskan Nimboli Karena mereka takut berpikir bagaimana kalau Nimboli yang diculik dan bukan dirimu, nak Nah, dia tidak seberani dirimu Dia pasti akan panik Dia tidak akan berani lari dari penjahat itu dan kita tidak akan bisa menyelamatkan baby Sarita. Ibu, saat aku besar nanti, apa aku akan jadi pria pemberani seperti ayah? Hmm, tentu saja, nak. Sekarang pun kau sudah berani. Ayahmu pasti sangat bangga kepadamu. Hmm. Ibu. Ibu. Hmm. Mengapa mereka ingin menghabisiku dan mengapa sifam marah kepadaku? Bu, aku tidak tahu apa kesalahanku. Aku tidak mengirim penjahat itu untuk menangkapnya. Lalu mengapa dia membenciku? Lupakan saja apa yang dia katakan. Dia anak orang kaya. Mereka tidak peduli tentang kita, nak. Ibu selalu bersyukur bahwa kau baik-baik saja. Apa yang akan terjadi kalau para penjahat itu menculikmu? Ibu tidak akan bisa hidup kalau terjadi sesuatu padamu. Sudah cukup. Sekarang ibu yang akan mengurusmu. Orang-orang kaya itu tidak bisa melakukan apapun. Mereka bahkan tidak bisa melindungi anak mereka. Bagaimana mereka bisa melindungimu? Sekarang ibu akan selalu bersamamu Ibu tidak akan mempercayai orang-orang asing itu Nah Apa kau mengerti? Ibu akan selalu bersamamu Selalu kesalahanku ayah gadget yang tidak punya nyali setelah mendengar sinar polisi dia langsung saja lari jika saja gadget punya nyali aku sudah pasti menghabisi semua musuh-musuhmu ayah cukup sudahlah. lah walau aku memberimu pria paling kuat di dunia kau tetap saja akan gagal kau tahu kenapa? ha? Kenapa? Karena kau tidak punya akal Sama seperti ibumu Tidak punya akal Selama bertahun-tahun Kau tidak belajar apapun dari ayahmu ini Ayah Kali ini aku gagal Tapi lain kali aku tidak akan gagal Lain kali itu belum tentu. Maksud ayah apa? Maksudku, kau tidak akan melakukan apa? Aku yang harus melakukan ini sendiri. Kau bangun pagi dan langsung belajar. Apa gunanya terus belajar? Minum susumu dulu, ayo Tidak, ibu. Ini ada gunanya. Lihat, ada banyak gambar menarik di sini. Ini kucing, ini tikus dan kelinci. <tik> ya kan? Wah, sungguh. Ini memang menarik, nak. Cepat minum susumu, ibu akan kembali Ya... Dengan gambar Itu namanya komik Sungguh? Aku suka buku-buku ini Gambarnya sangat seru Untuk bisa dilihat Tapi kau akan lebih senang membaca komik Kalau kau bisa membaca tulisan yang ada di gambar ini Baru kau akan tahu Apa kisah bukunya Dan apa yang semua karakter lucu ini Bicarakan di sini Mereka? Iya, kalau kau terus sekolah, kau akan bisa membacanya Dan bukan komik saja, ada buku yang lebih menarik lagi Seperti buku dongeng atau buku tentang Dewa Krishna Sungguh? Katakan, apa tulisan ini? Hmm, tulisan ini, oh kucing sudah datang Aku harus memberitahu Miku. Penyihir baik hati, sekarang aku juga ingin membaca semua buku yang ada. Baru aku bisa memahami kisahnya, kan? Iya. <laughs> Ibu Gambar-gambarnya sangat lucu dan tulisan yang ada di gambar membuatnya jadi semakin lucu. Ibu, aku pasti akan belajar menulis dan juga belajar membaca. Sebaiknya ibu juga. Tidak nak, lebih baik kalau ibu tidak bisa membaca. Kau bisa belajar, tapi apa gunanya bagiku? Bu Anandi, dia belajar sepanjang hari di sekolah. Kalau dia terus membaca buku, penglihatannya bisa melemah nanti. Uh, Bu Manggala, matanya tidak akan sakit. Aku juga belajar sejak kecil. Mataku baik-baik saja. Tidak masalah, jangan khawatir. Penyihir baik hati, katakan padaku. Apa tulisan ini? Ceritakan kisahnya. Baiklah, aku akan baca dari awal. Yang ini mengatakan... Mari kita berenang, berenang seperti ikan. Ya, maaf sobat. Kau sudah banyak membantuku, tapi putraku tidak bisa mengambil kesempatan. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Gajah. Sudahlah, kau tidak perlu bersedih tentang hal itu. Kundan masih muda dia pasti akan belajar ayo iya akan belajar jika aku bisa mengajarinya dengarkan aku sobat untuk bisa membuat putraku menjadi seorang pria aku harus keluar dari tempat ini <tuh> tidak ada yang ingin masuk ke dalam penjara seperti ini kita semua pasti ingin keluar tapi keluar dari sini itu adalah hal yang mustahil Ayo pelan pelan, ya, ya. pelan, -pelan. Ya, Dengar Belum lama ini Aku mendengar perbincangan dua sipir Petugas senior mereka mengeluh Kalau bagian belakang dari gudang ini Mulai melemah Kau tahu bagaimana pemerintah Mengurus masalah mereka Mereka bergerak sangat lambat Setelah dua atau tiga hari Apa istilahnya itu? Hah? Mereka akan membuat tender Lalu mereka akan memanggil para kontraktor Kemudian mereka akan memilih salah satunya Menurut perhitunganku paling sedikit nah, Itu membutuhkan waktu seminggu jika kita tidak mengambil peluang ini dan melarikan diri, lalu apa gunanya akal kita? Jadi, bagaimana? Kau tahu dinding mana yang lemah? Uh, aku masih belum tahu, tapi waktu makan malam, kita akan menemukannya. Bagian dinding ini, aku akan periksa bagian sana. Ya, ayo cepat sana. Di mana bagian dinding yang lemah ya? Dimana itu? Airlat, semua dindingnya masih kuat. Di mana yang lama? Aku juga sedang mencarinya. Tapi di mana? Kita periksa di balik kamar itu. Ayo, ayo, ayo, ayo. Bisa keluar Anggota Dewan Jakbisi Dinding yang memisahkanku dari balas dendamku Akan segera hancur Lihat saja nanti Aku akan datang menemuinya